Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacamu. Jadi bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala macam malapetaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Oke, okay, kali ini jadi superhero ya. <laughs> <laughs> Oke okay guys dan ya gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya Rabbal amin Oke okay, di sini ada sebuah rekasan daripada teman-teman sekalian yaitu dari FS Channel jadi langsung saja guys kita play videonya let's go jangan lupa di like share komen dan subscribe guys FS Channel ada dua pakcik ni okey dari tadi meniaga tebu so, okay. kita tanya teruslah apa yang special hari ni kan special hari ni kita berada di Ipoh Ipoh Ipo, Perak uh, Ipo, Kekik Ipo. saya nama Wan Kekik okay, saya nama Haji Hazan Haji Hazan Oh, umur apa ni cik? Umur saya 68. 68 68 Ni kawan saya lah Tu fahmi ni ada Shah Ashkidna ni Ni, acik jual tebu ni sebungkus berapa? Sebungkus, harga RM2 Macam ni, tadi ni RM2 je Oh, murah, murah Agak sini <laughs> akik tuai daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Saya jual daripada pukul 10 sampai pukul 4. Sampai pukul 4 ataupun 4. Hmm. Dah Hari Jemaah tu balik awas Dah dalam tiga balik baliklah. Oh pak cik yang belakang tu? Ah oh, okay. ke jik, apa berkawan ke apa ni? Memang tu pemen tu tolong-tolong saja. Okay, Tengok okay, nampak okay. handsome orang ya. Memang kan? memang Masak handsome. Oh. <laughs> memang kacak. Kacak? <Kecil. laughs> <laughs> tak apa nak buat. Okey, chip boleh tak saya nak bungkus saya nak rasa dulu oh, satu. Oh boleh boleh boleh, boleh boleh boleh boleh. Ah. Rahim tolong belah saya sat. Ah. Boleh. Oh. Nama pak cik apa? Ya, Encik ah. Rahim. Pak Cik Rahimi mana tercetus idea nak nak berniaga dekat depan masjid ni. Eh? Sini ni saya imam jemput mak sini. Rezeki ah. masya-Allah rezeki dia bagi kita ya. Betul betul. Ya pun tak apa kak kaki saya ni patah. Oh dia. ni Pak Cik oh. Pak ni oh. yang untuk kotor -kotor, macam tu, nah, ya untuk foto-foto contoh nak. Ya, saya bila tak kupas gig, saya kan. basuh. Dia manis. Ha ah, ni boh manis kan. Ada kulit ni boh manis. Kulitnya itu nampak muda dari ungu nampak ungu -nya. muda umurnya eh. biru <tuk> Pakai masjid ya guys baru, -baru. tahu Baru-baru tahun dah cik menaikah sini. Sini masuk tahun 3 lah. Dia tunti, ada. Tahun lah. Oh tahun 3 lah. Ok, okay tu, guys. Saya suka air tebu ni guys. Oh. Allah. apa-apa. Bocok. Tak apa. Ok cik. Saya nak rasa je. Haa. Air tebu Pakcik RM2. Berbaloi tau. Haa. Haa kalau dekat tempat lain susah nak dapat oh, kan? 2, 2 ringgit 2 ringgit lah memang berbalik ok jom kita cuba rasa bismillahirrahmanirrahim di ulu langat pun anak saya kata lima anak saya duduk kat uh, kajang kajang Ya Allah sedap lah Saya minum Satu, ni Pakcik baru lepas proses Terus saya minum, ha, minum Oh memang dia piau Tak ada, tak ada mesin Tak lama-lama Tak lama lari juga Selap oh, oh dia, dia ada lari rasa, rasa aja. Masam sikit apa tak, kan Tak masam tapi lari rasa Lari rasa Um dia, oh. <laughs> um, dia. Oh. Oh. Yeah, okay. um dia Okay Okay Sepeket RM2 dah Memang um Memang piau, piau Tengok dia. dia punya Tala Oh, oh memang better Tengah hari ni Ipoh ni lah Tapi tulis intang pun tak nak Tala macam ni Ipoh mali Ipo Mali. <laughs> Memang Ipo Mali tau. Ipo Mali. Buak kampung. Ni, uh, kampung. Kalau macam hari hujan, macam mana Pakcik? Hujan, jual juga. Jalan juga. Oh, tapi banyak sembang daripada jual lah. Lawaklah Pakcik ni. Dah berapaan? Masya-Allah. Nampak tua noh. Tak, saya duit ingat dalam ada 58, 57 Sama lah Bindu, Kalau berdua ni ya, Limung siapa yang banyak. <laughs> <laughs> pakai orang Kita tak sangka Kalau satu balang ni hmm. Boleh dapat dalam berapa bungkus? Satu balang ni dia ada 4 liter Ini 2 okay. liter okay. Satu 4 liter ni, satu satu jam tu uh, 5 ringgit satu, okay. liter. satu liter 5 ringgit uh, lah. Satu jam ni 4 liter 20 ringgit lah Oh, boh. Boh. Boh. Eh, baiklah. Kalau nak order tempahan pak cik ada ambil kah? Jangan ambil lah, saya pun tak puaslah. Kan? Oh, iyalah. Hmm, so kalau kalau nak rasa okay. Okay. datang kat sini lah betul. Oh, datang kat nah, Kalau ini. nak order oh, datang sini. Kita kita kita ambil tambahan. Okay. Kalau nak rasa tebu piau, ipoh mali datang sini ya, terus depan masjid Tu Tas Azlan Syah. Sultan, Sultan Azlan Syah. Tu Perak terus. Masya-Allah. Mas. Kita oh. saya nak beli ni. Ni cik. Saya nak beli ni Saya nak oh. beli ni Kalau ada oh. orang ni Kita nak bagi percuma kat Abang okay. Tak apa Abang okay. Hari ni percuma okay. Abang okay. Terima kasih Adik Masya Allah, <laughs> ramai juga okay, okay, terima. terima kasih Terima kasih banyak-banyak Ini tak besar kan? Haa ok Apa ha, okay. Hai, kita bercium aje. Okay. Hai ni bercium Dik. Okay. Sama, okay. Apa bang? Ha, um, hai ni bercium. Terima kasih banyak bang. Hai ni bercium. Memang dia ketar sikit bazir. Saya bukan accident ni. Ya ke? Insan. Oh. Julu goyang dengan badan sekali. Oh, sekarang ni goyang. Hmm. Sekarang punggung tak ada goyang dah. Okey, okey. <laughs> okey bang, hai ni bercium ya bang. <laughs> ya, yeah, yeah, betul. Ambil. Ada orang nak lucu worry. bang. <laughs> Terima kasih Masya-Allah. Selamat selamat ha, nak minta izin dekat pak cik ni. Oh ya Allah, boleh lah. Hmm. Saya nak ni. Eh? Hmm? gigit. <laughs> Kita nak gigit. <laughs> ha, yang ni pun saya nak beli, yang hmm. ni pun saya nak beli, yang tu pun saya nak beli. Berapa Berapalah semua tu? Hmm. Ah, saya nak kau tiga biji macam satulah. Okey, tiga biji maksudnya RM60 lah kan? Ha, okay. cik. Ya. yang tadi tu. Hmm. Semua RM71 Campur semua lah tadi Maksudnya saya beli yang ni Saya beli dalam Apa tu nama? Backooning tu yang ni Dalam RM60 lagi lah betul? rm ringgit lebih kuat lah no RM131 lah betul? Boleh So kat sini Oh Saya ikut laki-laki-laki belakang ni Saya bayang tu lah lah saya nak Boleh? Saya bayang tu boleh RM131 kat sini ada RM200 kakcik Yang beli tu kat sini sendiri lah sahabat-sahabat FHK ni yang menonton video ni so ada lagi kapal kit 400 Ya Allah Ameen. berikanlah kesihatan kepada anak-anak ya Allah amin dan rezeki kepada ibu bapa, bapa mereka ya Allah bapa dan atin akhirat yang hasanah amin amin apabila akhirati hasanah Ameen. wa qina azaban nar sallallahu alaihi wa Muhammad Ameen. wa ala ali wasahbi ya salam Amin. Alhamdulillah. Contoh guru cantik bagi dia dipermudahkanlah juga dah akhirah Semoga terus ya, maju jaya. Haji dan masalah bagi kesihatan semua insyaallah. Betul. Bagi cantik, kami beransur dulu. Ah hmm. uh, terlebih terkurang bahasa Daripada awal sampai habis saya minta maaf lah. Ha ini kita bagi macam Eh Tak apa. Oh. Kami memang tak ambil sumbangan. Kan? Tak bukan kami memang tak, Tidak, tak, tak, tak, tak ambil sumbangan. Ha lebih terkurang saya minta maaf kepada Cina. Masya Allah. Oke okay, Guys, dan selesai videonya So itulah tadi, selanya video dari FS Channel dan sangat-sangat menyentuh sekali Guys. Apa yang harus kita ambil daripada video ini? Jadi kita memang jangan pernah berputus asa ya kan? Jangan pernah istilahnya kita itu merasa wah saya kok istilahnya kayak gini ya, saya kayak gini ya. Masih ada orang yang Ya, lebih istilahnya mungkin lebih sengsara daripada kita, dan mereka fine-fine aja. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, kita yang muda-muda ini yang jauh daripada Allah Subhanahu Ta'ala, kita mari mendekat, ya. Karena apabila anak muda dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala, rajin beribadah, Allah sangat-sangat sayang. Nah jadi Pak C ini jual dua ringgit saja guys istilahnya air tebu kalau dikeruskan di sini sekitar 7000 ribu saja biasanya kalau di sini itu ada yang 5000 ribu yang kecil kalau agak besar itu biasanya sepuluh ribu tergantung kalau kita beli di mall memang agak mahal sih seperti itu jadi apa yang dapat diambil daripada video ini jadi kita mau bagaimanapun tetap bersyukur dan berusaha karena Allah Subhanahu Wa Taala melihat usaha kita ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu ya kan, tentu harus ada usahanya juga, tidak hanya diam saja seperti itu. Oke, okay, semoga Pak ini diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia dunia akhirat, insya Allah ya. Dan yang paling menyentuh adalah ketika Pak tadi diberikan uang ya, dan masya Allah langsung mengangkat tangan mendoakan kita semua yang menonton dan juga orang-orang yang telah istilahnya menyumbang daripada ya FS Channel ini Yayasan Bang Firo dan memang Allahu Akbar itu yang sangat sangat membuat saya itu kayak wow ini Pak C ini bukan sembarangan ini gitu. Jadi refleksnya Pak C itu langsung mendoakan kita semua Allah akbar Terima kasih Pak C ya. Kita juga senantiasa mendoakan Pak C Insya Allah yang menonton video ini kita doakan Pak C ini guys agar supaya sehat selalu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada setiap penyakitnya atau semua penyakitnya. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga efek Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi رحمت الله وبركاته